Kalian lulusan SD sampai atau MTs, bingung mau lanjut sekolah kemana? Yuk ikuti kami. I'm on the wrap. Kalau ada yang menemukan kesulitan, silahkan langsung bertanya kepada Pak Guru Ya, Amatari ini sangat penting karena nantinya akan digunakan ketika kalian sudah disalurkan di dunia kerja Terutama yang sudah saya IPS Untuk program Microsoft Excel, mutlak wajib harus diketahui Oh iya. Jadi kalau mau nambah kolom masuk ke menu home Setelah masuk ke menu home kemudian pastikan di sini ada menu insert edit, dan format block satu kolom. Kemudian kamu klik insert secara otomatis nanti kolom akan nambah satu Sudah paham ya? Oh iya, sama-sama Saya kira untuk materi hari ini, sudah cukup kira-kira yang sudah kalian praktekkan sudah paham ya. Iya Iya. Ya, halo, handuk. Ya, ya. Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. ya. Bisa bermanfaat dan handuk. Ya, halo, handuk. Ya, pada pertemuan selanjutnya. ke depan jaya membawa nama M Anasmania ke depan lebih jaya sukses inovatif dan kreatif M Anasmania jaya Kaisar TV, jaya, jaya.